Nah, untuk pecah pola, pecah polanya itu nanti kira-kira itu seperti ini. Nah, berarti kita harus membuat pola roknya dulu, baru pola tilenya ya. Nah, silahkan disimak untuk pecah polanya. Untuk membuat uh, petticoat, ataupun uh, rok pengembang. Nah, jadi itu kita buat dulu rumus pola rok A ya nah pola rok A itu uh, tinggal kalian lihat lagi video saya yang sebelumnya nah itu rumusnya itu dia seperti ini yang membedakannya itu di sini saja ya, ya di sini saja nah itu lingkar pinggang ditambah dibagi 4 ditambah tiga itu hasilnya berapa nah baru ditambah 10 untuk uh, untuk karet kelilingnya ya jadi kalau udah hasilnya ini berapa untuk lingkar pinggangnya tuh yang A ke B itu, nah baru ditambah 10 lagi, nah jadi hasilnya itu kurang lebih seperti ini nah, seperti ini dia kurang lebih hasilnya nah, setelah itu ini yang bagian bawah itu nah, ini biar uh, lebih kembang lagi kalau kalian udah buat pola Rok A nah, itu hasilnya dia seperti ini nah uh, itu panjang roknya itu dikurang tiga ini. Panjang roknya misalnya panjang rok kalian itu misalnya itu sampai mata kaki itu 90 ataupun 70 ataupun uh, 78 misalnya ya. Nah, itu dikurang tiga jadi 75. Nah, selanjutnya di sini biar dia uh, biar dia itu misalnya uh, membentuk pola rok pola rok A. Nah, ini kan ini awalnya itu kalau kita tambah 10 itu hasilnya seperti ini nih ini ini sampai sini nah agar dia uh, menjadi polar a Nah itu seperti ini kita tarik nah ini dikeluarkan kira-kira itu sekitar uh, kemarin saya keluarkannya itu sekitar 15 Tiga belasan, kalau kalian mau 15 terserah. Nah, ini saya ukuran saya 13 belas. Nah, tiga sampai sini. Setelah itu, nah, karena uh, kita sudah tarik seperti itu. Nah, sudah untuk membentuk kira-kira rok pola, pola rok A. Nah, itu uh, saya buat lagi ini ini yang tadinya awalnya itu sampai sini nih Nah begitu saya buat lurus sampai atas nah jadi udah keluar 10 ini saya keluarkan lagi biar dia itu e, bentuknya itu lurus gitu nah ini. nah jadi untuk pola roknya A ini e, udah nah setelah itu kita keluarkan lagi itu uh, sebesar yang di bawah. Nah, ini saya udah ini saya keluarkan tadi itu 14, berarti sampai di sini juga kira-kiranya itu bujur. Nah, ini bujur. Bujur lurus. Nah, jadi ini untuk roknya ya, untuk roknya. Jadi tidak membentuk pola rok A lagi. Pola rok Air, tapi itu membentuk bujur aja, dia nih dari sini sampai lurus gitu, itu, itu, ya. Nah, setelah itu karena uh, roknya itu dia. Modelnya itu kayak seperti rok pengembangnya itu seperti bertingkat begitu. Nah, di disini perhatikan, di disini cukup sulit ya. Nah, ini kita bicara soal untuk uh, roknya. Nah, untuk roknya itu nanti penampakannya itu seperti ini. Nah, ini roknya. Nah, ini saya kasih tulis. Nah, ini bagian saya ambil pola roknya itu yang bagian belakang. Nah, ini ini yang ke... Satu nah ini satu dua tiga empat nah ini dia biar apa ya biar e, nampak nah nanti kalau kalian potong di kain itu dia kira-kira seperti ini ya nah setelah itu ke kainnya dulu, kain untuk yang di roknya, jadi kita belum bicara kain yang, belum bicara tila yang untuk main kembangnya ya nah, disitu uh, saya menggunakan uh, kain dalam asahi nah, jadi baru dilapisi dengan tila ya nah, jadi itu uh, setelah itu, nah ini kita bicara untuk roknya nah, kalau bagian roknya kalau bagian roknya itu, bagian roknya, nah ini, kita panjang rok itu, kita bagi satu, dua, tiga, empat, bagi empat ya. Nah, panjang roknya bagi empat misalnya panjang rok kalian itu misalnya 90. Berarti 90 dibagi 4 itu berapa? Nah, jadi ini untuk 1 2 3 4-nya. Nah, begitu ya. Nah, untuk bagian roknya kalau kalian sudah potong it, uh, sudah bagi 4 1 2 3 4, nah itu dia hasilnya seperti ini. Ini potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, dan potongan ke Empat, ya. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, ini untuk rok yang di dalamnya ya. Nah, kalau kita bahas mengenai tile, tile biar itu dia kembang yang untuk pengembangnya. Nah, nanti dia itu gambarannya itu seperti ini. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, ini potongannya itu kita ambil dari mana? yaitu dari Uh, ini kan ada empat nih satu, dua, tiga, empat, nah ini kita ambil yang bagian bawah, tiga bawah, jadi potongan satu, potongan dua, potongan tiga, jadi yang bagian atas ini kita tidak pakai ya, biar dia terlihat lebih cantik lagi gitu, satu, dua, tiga bagian, atas tuh enggak pakai kalau kita bicara soal dilek kasarnya yang untuk bagian pengembangnya, nah jadi polanya itu yang potongan satu, potongan dua, potongan tiga nah rumusnya itu kalau kita bicara soal tile biar dia lebih uh, biar dia lebih bagus nah itu kita bicara sini nah ini ya ini yang untuk potongan pertama potongan pertama itu tandanya ini nah yang garis dua ini potongan pertama potongan pertama itu uh, misalnya itu kalian uh, untuk bagian tilenya. Nah, di sini di sini itu di ini kan misalnya nih udah dibagi udah dibagi misalnya itu udah dibagi 4 1 2 3 4. Nah, itu di sini. Nah, setelah itu kalau kita bicara soal rok yang untuk di dalamnya ini kita belum bicara soal bagian tile yang di dalamnya nah penampakannya itu dia seperti ini nanti nah ini kita, uh, panjang rok itu kita bagi satu dua tiga empat bagi empat bagian ini kita bicara soal roknya dulu yang bagian roknya nanti baru bagian tilanya yang bagian pengembangnya nah rumus untuk bagian rok ini nah, rumusnya itu adalah nah, ini kalau kalian sudah potong sudah udah bagi 4, 1, 2, 3, 4 sudah dibagi 4 nah, itu kalian naikkan karena kita pakai yang untuk bagian bawahnya uh, bukan, salah maaf ya, karena kita pakai untuk tingkatan 1, 2, 3, 4 nah, itu kita uh, naik 7, nah kalau kalian sudah dibagi 4, 1, 2, 3, 4 misalnya itu 90 dibagi 4 itu jadi berapa nah misalnya 90 dibagi 4 itu hasilnya 20 koma berapa gitu ya nah berarti misalnya gini aja deh, misalnya panjang rok kalian itu 100 berarti 100 dibagi 4 itu hasilnya 25 nah berarti dari sini ke Potongan pertama itu 25 25, 25, dan 25 Begitu ya Nah, kalau untuk potongan rok Itu kita wajib naikkan uh, Itu kita wajib naikkan 7 ya Nah, kalau kalian sudah bagi 4 Itu kita naikkan 7 Ini, potongan pertama Ini tidak perlu dinaikkan Nah, potongan kedua Nah, itu kita naikkan 7 ini yang udah kalian bah yang udah kalian uh, potongan kedua yang udah kalian bagi itu kalian naikkan 7 nah nanti hasilnya itu di sini. nah baru kalian lurus nah ini untuk bagian rok nah kenapa dia harus naik 7 agar nanti pada saat kalian uh, menggunakan tile itu tile itu lebih lebih panjang gitu dibandingkan rok rok yang untuk di dalamnya ya nah jadi ini naik 7 nah ini kamu taruh sini nah taruh sini ini untuk yang potongan kedua yang udah naik 7 nah kenapa potongan yang pertama itu tidak naik 7 karena disini uh, tidak masalah gitu karena di disini uh, tidak masalah untuk naik 7 cuma yang naik 7 itu yang dari potongan kedua, ketiga, dan keempat Nah, ini kita naik 7. Jadinya itu di sini. Nah. Sudah. Setelah itu ini potongan kedua itu juga naik 7. Ini naik 7. Naik 7 di sini. Nah, ini potongan kedua. Dan potongan ketiga itu ini. Naik 7 di sini. Nah, baru kalian gunting ini potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, dan potongan keempat ya. Nah, nanti hasilnya itu dia seperti ini potongan 1 2 3 4. Jadi yang naik 7 itu dari potongan kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Nah, kalau kita bicara soal tilenya. Nah, bagian tilenya itu nah jadi yang udah kalian bagi-bagi itu, yang udah kalian bagi-bagi eh, awalnya itu potongan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah, bagian tilenya itu jadi kalian enggak perlu bagi yang naik 7. Yang naik 7. Jadi enggak perlu lagi ya. Nah, jadi kalian potong aja yang di sini, nah ini untuk bagian tilenya, ini tilonya itu saya pakai eh uh, tiga kali misalnya itu di sini, uh, lebarnya itu, nah misalnya di sini itu, karena kita sudah pakai yang di sini, roknya, nah roknya itu tadi kan eh uh, pola rok a nya itu, nah sudah saya bilang itu kan bentuknya seperti eh uh, awalnya itu seperti ini. Kalau kalian sudah buatnya di sini ditambah 10 nah jadi bentuk awalnya itu seperti ini. Nah jadi kita bentukkan lagi untuk jadi pola rok A. Nah di sini saya keluarkannya itu sekitar 13 tadi, 13 Nah jadi saya tarik gitu. Nah karena saya pakai karet keliling semuanya, biar dia itu bentuknya sama gitu, bentuknya sama. Lurus, nah jadi itu saya uh, Luruskan dari sini Ini dari sini Lurus, lurus, lurus lurus, Nah, disitu Nah, jadi untuk yang ini Kita tidak pakai lagi Untuk uh, gambar Pola rok A, nah jadi Kita pakai yang lurus tadi Jadi dari sini Nah, ini bentuk roknya, kira-kira seperti itu Ya Nah Untuk uh, tilonya yang tadi yang udah kalian bagi 4. nah ini foto kita pakai. yang di sini saya tidak pakai uh, yang bagian atas ini saya tidak pakai tilo ini bagian kedua, ketiga dan keempatnya saya pakai jadi potongan ke satu, kedua, ketiga. Potongan kedua jadi potongan ke satu, potongan ke jadi potongan dua dan potongan keempat jadi potongan ketiga, ya. Nah jadi yang yang di atas kali ini saya tidak pakai karena di sini saya tidak Uh, menggunakan tile, jadi um, untuk susunan yang kedua ketiga dan keempat jadi ini pot jadi saya sebutnya ini potongan ke satu, kedua dan ketiga ya nah jadi yang tadi kalian udah bagi itu nah di sini. nah jadi tile nya itu, uh, misalnya itu tiga kali lebih tiga kali besar ini nah misalnya itu panjangnya itu uh, untuk potongan pertamanya ini potongan kedua ini saya bilang potongan pertama yang untuk bagian tile, nah, ini misalnya dari sini ke sini sini itu uh, panjangnya itu misalnya nah sekitar 45 nah berarti 45 berarti uh, 3 kali dari 45, misalnya 45 kali 3 itu berapa 45 kali 3 misalnya seratus 100 sekian berarti panjang tilonya ini 100 sekian gitu. 100 sekian dengan lebarnya yang segini. Lebarnya. Nah, lebarnya itu sesuai dengan yang pola roknya ini. Nah, lebarnya itu Misalnya di sini 24. Nah, lebarnya 24. Panjangnya itu tadi uh, 45 dikali tiga nah panjangnya seratus sekian berarti panjangnya seratus sekian Nah kalau untuk potongan ketiga ini saya bilangnya itu potongan kedua Nah jadi itu sama rumusnya jadi biar lebih kembang tilanya itu misalnya ini kali tiga misalnya 45 45 dari sini ke sini itu 45 nah, dikali tiga Nah kalau ini kali 4 kali empat, ya Nah, begitu juga dengan potongan yang ke sini, yang terakhir, yaitu potongan ke-1, ke-2, ke-3. Nah, begitu juga dengan potongan ke-3. Ini kali 15, misalnya uh, lebarnya itu tadi kan sudah dibilang itu sekitar 45 misalnya, lebarnya itu, panjangnya itu 45. Nah, jadi 45 dikali 5, ya, 45 dikali 5, itu 45 dikali 5 gitu Nah jadi nanti dia bentuknya itu uh, Tilanya itu kurang lebih seperti ini Tilanya Nah seperti ini dia panjangnya Nah jadi ini lebar dari kain ini Tiga kali Jadi nanti dia panjangnya itu begitu Nah untuk yang potongan ke, ke, ke Yang keduanya itu Nah itu nanti dia Uh, panjang manjang gitu nah begini lebarnya itu sesuaikan dengan yang ini lebarnya Nah begitu juga dengan potongan yang kayak gini ini berarti tiga kali empat kali lima kali ya lima kali berarti 45 kali tiga berapa berarti panjangnya dari sini ke sini berarti sini 45 kali 4 berapa dan 45 kali lima Nah jadi panjangnya berapa lebarnya itu sesuai dengan yang di sini sesuai dengan rok rok rok yang tadi gitu. Nah jadi hasilnya itu seperti ini. Nah kalau kalian nanti sudah jahitkan ke kain nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Nah seperti ini dia. <tuh> nah nanti rok rok pakai rok dalam dulu. Nah ini tilonya. Nah jadi tilonya itu di sini. Nah gitu. Jadi tile nya itu sedikit lebih panjang biar menutupi yang tila keduanya dan menutupi juga yang tila ke tiganya gitu. Ya. Jadi kira-kira itu uh, gambarnya itu seperti ini. Nah, kalau untuk bicara soal kampukainya atau dalam mengambil kainnya. Nah, di sini saya itu misalnya kalian sudah tempelkan rum Uh, polanya, nah di sini kalau kalian sudah bentang kainnya, nah itu kainnya dua lapis, kainnya dua lapis. Nah kalau teknik menjahitnya itu nanti tinggal kalian lihat di uh, di video sebelumnya ya. Nah ini kita bicara soal uh, pecah polanya ya. Silakan mencoba.